Pikiranku, tak dapat ku menyetuk, di kepala, kepala di kaki Pikiranku, patut dari Siapa yang harus dan tak harus ku cari Tetapi tak dapat ku menyetuk. Sesuatu yang baru ku sadari tak tinggalkan ku tanpa sebab yang pasti Sesuatu yang harusnya terjadi meski aku, kau yang harus ku benci tetapi tak dapat Tetapi tak dapat ku Mengerti tak dapat ku Mengerti tak dapat ku Mengerti ku, ku, ku, ku mencari sesuatu yang tak bergi Ku mencari hati yang ku Mengetar Ku mencari sesuatu yang Kita dapatku Mengetah Dapatku Mengetah Dapatku Mengetik Ku mencari Sesuatu yang telah Pergi, ku mencari Hati yang ku mencinta. Ku mencari Sesuatu yang tak Kembali, ku mencari Hati Tara ta ta ta tara tara tara tara